John, Bro Selama lah ya Aman ya Tambah kamu kan? Eh, iya dan eh, kayak tambah buku Ya, itulah Memang tau Lama lah Bita Seng Eh, hey, lalu Saya kira-kira ini -kira, apa? Beta, ya biasa produktif menulis aja sih Kok? Kalo Alih, Kok masih jadi penulis? Seng sih Pengen saja Ya kalau kita nih ya biasa lah semenjak sudah, sudah sudah sudah tahu kita punya job-job stand, stand up menurun setahu lah gara-gara ya saya nggak ada panggung bro dok. Woi tapi samperi apa lagi? Gak tunggu no, bulan tahun besok nih teh. Masih oh, ada pikiran orang ini? Saya maksudnya katungkan bulan tahun besok toh? Nah, katung dua tanggal lahir tanggal dua puluh tiga Juni pinjam dia dulu. Oh kenapa mesti dia dulu? mesti bilang. Teh. Jangan. No, no. Nanti kalau ada orang yang tahu bagaimana jadi rame. Saya kasih ucapan bodoh. <laughs> Memang sih ada punya uang. Hah? Biasa kan orang kalau perayaan begitu kasih yang lah ya. Kasih ke siapa nanti? Saya minta minta doa dari teman-teman satu dan biasa. Ah. Tapi saya tahu kasih Dong Domsi mau, Samoni pasti tahu tuh. Anak-anak kanker tuh pasti anak-anak yang penuh jiwa senila. Beta tuh beta udah pernah baca satu caption. Apa-apa dari Cancer ah, apa? Sabaribet ada simpang akang, hmm hmm hmm hmm, kanker kanker. Pakai data belum menyala. Oh, kanker. Ini fak ini fakta-fakta tentang kanker. situ bisa dulu bisa jatuh cinta karena, karena peduli. Itu koskali kape? Kanker, kanker, kanker. Katong, katong, ya, cancer, ya. Cancer, <laughs> cancer. Ini. Kata, ya lanjut, lanjut, lanjut, Selalu serius soal cinta. Memang, katong memang. Yeah. Aduh, selalu serius soal cinta, aduh lanjut dong saja yang terlalu baru bermain. -bar saya saya mulai curhat sepatati buru-buru sini. Iya, yeah, sejauh <laughs> mana? lanjut Romance yang parah. Atau memang ada romantis? <laughs> Tapi kita saya mau bilang yang selanjutnya ini. Apa-apa, apa. mari kita baca, kita baca. Ah, saya, saya baca selanjutnya ini. Bucin terus bego. <laughs> <laughs> Sorry, beta untuk <tuk tuk> yang ini betah, saya tuju juga ini orangnya bukan bucin so, tapi pernah tuh cewek suruh betah, tata telepon betah suruh jemputin yang beta, beta jemput sih, jemput sih. tapi kemarin iii sudah Eh, katanya kita harus sama sih ya. itu ini itu, itu, itu masalah uh, penulis handal wooooooow betah sekali tuh sekali betul betul betul beta sekali memang Tuk terbukti terbukti saya penulis handal iya yeah. tapi tidak iya <tuk> lanjut sifat buruk sifat buruk sifat buruk tapi sayang tadi sifat baik sih yang ada komedi handal komedian oh, handal iya, yang ada iya, tapi kan komedi juga kan menulis siapa apa Samping. Samping ting? Samping ting? Samping ting? <laughs> apa yang penting yang penting apa saya tunggu Pak <laughs> <laughs> jangan oke sifat buruk, sifat buruk teman, -teman. Ini, ini untuk cancer eh? cancer sifat buruk suka hal-hal tabu bisa bisa bisa bisa percaya <laughs> ya? pernah uh, kalau kita cinta lalu, tapi kira-kira uh, pernah mengalami hal tabu? Sejauh ini sih balong, balong. Balon. Oke. Okay. Ah ini, Apa? kayaknya kata nih halu. Halu. Kalau halu bagaimana halu? Halu, halu betah halu. Halu, halu, beta, halu. Kita sangat halu sekali ya. Contoh? Karena kita menghayal bisa pacar nikah dengan profita Pierce. Wow. <tuk> Kalau dia dengar. <tuk> Terus yang berikut adalah punya pandangan sendiri, punya pandangan sendiri. Berprinsip, iya, berprinsip. jadi ya berprinsip, komitmen. Oh, yeah, yeah. Jadi ketum yeah, uh, harus uh, ada punya pandangan tujuan ke depan. Hmm. John tujuan ke depan apa? Menjadi kumikai yeah, andal. Iya, yeah, betul, betul. Tapi tidak dibayar. Ya, yeah, dibayar dibayar dong. <laughs> <Tidak dibayar> dong. <laughs> Oke, okay, lanjut. Sometimes saat orang lain nyakitin dia, eh dia malah nambah nyakitin dirinya sendiri. Baru. Kamu tembok? Yo, ya, saya sih, kalau beta sebenarnya pukul tembok, beta cukup mencintai beta pun. Tapi betul, beta sering menyakitkan. Beta punya Menyairi. diri dengan kesalahan-kesalahan yang kadang beta aduh. Teman-teman, boleh lihat, kenyataan dari John Setiawan juga. Setiawan, mana? Setiawan, beta kebetulan lahir di Ambon. Di Ambon, ya, 93, 16 sama-sama. Ya. Ya. kalau 3 Juni sama-sama juga rumah sakit termasuk kita Rumah sakit, rumah sakit uh, kebetulan dulu tuh merakyat sekali Al Fatah. Oh Al Fatah ya. Al -Fatah. Beta di RSU, RSU ya, Kudamati. Kuda mati RSU. Oke. Okay. Jadi kelihatannya kasingan antara orang yang lahir di rumah sakit. Ya, teman-teman boleh lihat, boleh lihat sekarang. Mestinya bagaimana? Uh, tapi itu yang seng menghambat keto punya perbedaan-perbedaan antara lahir dan sampai bagaimana atau bisa berproses sampai sekarang beta pengen dengar sebelum beta menceritakan uh, beta punya proses beta pengen dengar John punya proses untuk uh, mulai dari bagaimana memilih sebagai komika itu uh, sampai menetap untuk menjadi satu orang yang menghibur banyak orang itu kayak bagaimana John? kalau kalau beta sih uh, untuk sampai mau jadi seorang komika itu sebenarnya dasarnya beta susuka nonton film komedi. Film komedi. Terus beta memang di tongkrongan itu beta memang suka ngelucu. Ngelucu hibur ya. Nah, akhirnya beta dapat satu momen di mana beta bisa ngelucu tapi dibayar. Itu intinya. Oh. Dan stand up adalah salah satu pilihan karena saya setiap kali stand up, saya dibayar. Gitu. Berarti sudah berapa banyak uh, panggung yang John tangani di sini ya? Di tidak mau sombong tapi adalah ada. Lah. Ada. Lah. Oh. Karena saya bisa ngomong karena sekarang coffee yang ada Bang. Nah, itu beta, itu beta. Itu tapi Oke, kalau Pak Desengar ya. Itu itu beta, itu beta. Oh iya. Okay. sebagai seorang penulis beta dengar-dengar saya, dengar, saya punya perjalanan justru saya mulai dari rapper. Ya. Sampai bisa jadi seorang penulis tuh. Ya, apa? rapper juga itu menulis. Iya, tapi sampai menjadi seorang penulis sastra beda kan. Itu pilihan karena beta punya keresahan. Begitu beta punya banyak keresahan yang memang harus uh, beta tuangkan Uh, sing semuanya uh, di jalan rapper, ya Tuhan membuka kita punya jalan terbaik bahwa saya harus menjadi seorang setiawan yang setidaknya bukan dengan menyanyi tapi dengan menulis orang bisa lihat bahwa oh iya ada perkembangan selanjutnya setiawan begitu. Sudah punya buku kan? Sudah, Alhamdulillah. Dan air dan perahu. Ya, kebetulan kita belum baca. Kebetulan John memang tidak beli, tapi beta harap nanti kalau ada ya John bisa beli Mas, dong, misalkan beli, kalau masih ada Iya, eh KPG itu bawaan dari Gramedia Jadi ya teman-teman minta doanya semoga berjalan dengan lancar Semoga dapat distribusi ke seluruh Gramedia di Indonesia ya, Bita juga semoga John juga Beta dengar-dengar bahwa John ini lulus eh uh, di seleksi stand up komedi indonesia ya bener ya suci, yang suci, suci 10 suci 9. oh suci 9 Akanes. sorry ya uh, memang sementara kofi jadi sementara dihentikan Oke okay. sementara dihentikan jadi berarti bakal lari ke ibu kota dong Iya didoakan tapi ini, ini katanya tuh panjang-panjang ya Katong dua lahir di tanggal yang sama, ya, bulan dua, nih, tiga, sama, bulan yang sama, ya. tahun yang sama, ya. tapi beda rumah sakit. beda rumah sakit. tapi intinya adalah, Katong punya jiwa seni, seni. meskipun profesinya beda-beda. Beda. Eh, ale penulis, beta, stand up comedian, tapi ya. samanya tata, uh, jiwanya seni. Nah, ya. oke, okay. intinya adalah, kira-kira uh, Katong mau bilang apa gitu seandainya, kalau ada Katong pun teman-teman di luar sana yang memang pengen seperti Katong, apa yang bisa Katong bilang gitu, kalau dari saya. Kalau dari Beta, maksudnya ini harapan untuk teman-teman yang lain iya, ya Kalau seandainya dong punya jiwa, memang jiwa seni dan mau bergantung kepada Kayak hal-hal administrasi iya. Teman-teman silahkan coba saja dulu Jadi apa yang memang ee, merasa teman-teman punya kemampuan Itu Beta belum tahu itu teman-teman punya kemampuan apa Tapi kalau di bidang seni hal apapun Mau musik, mau tari, mau lukis, mau stand up dan lain-lain sebagainya Coba teman-teman lakukan dulu Ya, lebih usaha untuk uh, percaya diri, setidaknya, dan terus mencoba beta rasa itu. Kalau John sendiri, kalau beta, kalau memang saya punya jalan apapun itu, uh, dan saya yakin yang saya punya jalan, ya jalani gitu. Jalani selama itu punya nilai positif untuk Ko dan untuk banyak orang, jalani sih. Tetap harus optimis, jangan pesimis ya, ya, terakhir nih. Beta punya harapan baik adalah uh, ini, ini saya mesti sebutkan bahwa ya, ini dua lho, ini dua. Iya, segala proses yang Beta telah jalani sampai saat sekarang ini uh, menjadi berkat untuk Beta punya keluarga, untuk teman-teman uh, di sekitar Beta, untuk orang-orang yang terlalu uh, selalu support Beta, orang-orang yang tetap berjuang bersama-sama sampai bagaimana Beta kedepannya Insya Allah sukses, berhasil dan ketemu sama-sama akan panen kesuksesan itu bersama-sama Ya, oke okay, oke okay, oke okay. kalau beta uh, di beta pengusia yang ke-27 tahun ini semoga beta punya uh, perencanaan ke depan berjalan dengan lancar ya dan beta tuh selalu uh, pengen uh, beta bisa menjadi orang yang berguna bagi orang-orang uh, yang ada sekitar beta oke okay. beta punya keluarga, beta punya teman-teman Uh, dan beta bisa membantu dong, kalau dong susah. Itu yang paling penting, sih. yang paling penting menjadi berguna bagi banyak orang. Banyak orang ya. ya, itu yang paling penting. Selalu support apa-apa yang memang orang lain tidak punya, dan kita bisa selalu ya, katong harus saling menyimbangi lah. Setidaknya begitu ya, uh, John. Nah, kita bilang ini pas Saya sih, kan jomblo bodoh. <laughs> Ternyata saya juga jomblo yeah. yeah. uh, Jomblo ya kasihan juga ya singade, Berarti yang kasih ucapan selamat yang nanti pas-pas waktu ya Ya yeah, kita harap musinya ada atau nanti buat John <laughs> Walaupun itu mantan John sampai ya, apa Mantan Coba Pas tau di hati ah, <laughs> Oke okay. Smile Selamat ulang tahun my bro Selamat ulang tahun Thanks Sama-sama ulang tahun Semoga berkembang Lebih pesat lagi Oke, okay. mantap, sip, mantap.